Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru Seputar Lesti kejorah dan Rizky Bilal Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara Klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar laser tentunya Menemani santai siang kalian saat ini, bang Mena akan memberikan informasi terbaru seputar idola kita ke kabar pertama, persahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial dari akun raja Travel id Yang mengunggah sebuah postingan foto kakak Bilar yang tentunya dari kejauhan persahabat ya Masya Allah, walaupun terlihat jauh, tetap kita tentunya merasa bahagia dan bangga Kepada seorang kakak Bilar, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin Ya robbal Alamin ada kalimat kapsen yang dituliskan selamat pagi sobat raja yang suka zoom foto mantan raja travel Leslar Turki wow <laughs> ini kebang persahabat ya di Turki ini masih pagi persahabat ya bedanya sekitar 4 jam sama Indonesia mudah-mudahan hari kelima liburan baby Lesi dan bilar ini selalu diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan banyak tanggapan banyak komentar juga yang diberikan dari postingan tersebut Yakni dari akun SDra underscore mengatakan Tahu aja deh tapi mantan aku yang ini udah punya istri katanya tuh cute banget nih ya <laughs> Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun IK33 mengatakan Nggak usah di zoom, udah tahu jelas itu mantan aku Masya Allah banget nih, luar biasa, kegiatan dari fans atau warga corona Selalu saja membuat kita bahagia para sahabat. ya Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap selalu solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Selanjutnya kita lihat persahabat ada sebuah unggahan kabar spesial juga untuk kita semua yang mana sebuah postingan dari akun family underscore leslar23 Yang memposting unggahan dari ig nya Kobas atau Basuki Surojo Ada satu pertanyaan dalam postingan Kobas bersahabat ya Program umroh bareng Leslar tahun depannya kok Tuh, ada yang bertanya program umroh bareng lesti dan Bilar Ini tahun depan kepada koko Basuki Surojo persahabat ya Kita lihat jawaban dari kompas pastinya ia menunggu kelahiran Lesnar junior dan nanti akan diupdate oleh papa rich di Rajatravel id itu persahabat ya menunggu leslar junior hadir junior tiba dan tentu kita akan diberikan kabar bahagia dan kabar baik persahabat ya Lesnar akan umroh bareng nih Luar biasa mudah-mudahan semuanya lancar Semuanya dipermudah Ada kalimat caption juga dituliskan Dalam postingan tersebut Setelah lahir baby L Mereka mau pergi umroh nih Berarti baby L ikut juga dong Pergi umroh alhamdulillah masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat Untuk keluarga besar dari Lesti Dan Rizky Bilar banyak dimanjerit tanggapan komentar juga dalam postingan tersebut yakni dari akun Ri Utami 38 ya pasti nunggu Leslar Junior lahir kan dedek udah 7 bulan bulan biasa jadi nggak boleh terbang-terbang nggak ternyata -terbang, tuh masya Allah banget ya tetap jaga kesehatan yang terutama mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan diperlancar untuk persalinan nanti kita tentu ya makin gak sabar menantikan Leslar Junior tiba dan berikutnya kita lihat juga persahabatan sebunggahan dari IGSnya Mas gonggli 2 jam yang lalu Masih sibuk ngedit persahabatnya yang pagi-pagi Masya Allah Mudah-mudahan semangat terus memberikan yang terbaik karya-karya luar biasa dari tim Leslar Entertainment Dukung pastinya karya-karya dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga, persahabat kita lihat ada sebuah unggahan kembali dari akun family Walian Skirl yang 1000 Ini merepost unggahan kembali dari IG nya Kobas yang diunggah oleh akun Papa Rich. ya, ada sebuah pertanyaan kembali kepada Kobas, "Kok kapan lesel pulang ke Indonesia nya?" Katanya tuh kita lihat di sini sebuah jawaban, hari Sabtu kelihatannya bener enggak? Katanya tuh, pulang nggak iya Kata Papa Rich ini luar biasa banget. Dikabarkan hari Sabtu, kelihatannya persahabatan ya kata Kobas pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan semuanya sehat selama sampai tujuan kembali ke Indonesia. Tetap doakan yang terbaik untuk idola kita. Dalam postingan tersebut juga banyak dibanjir komentar yang diberikan, yakni dari akun Dring Utami 38 juga mengatakan, "Gak usah pulang kok, biar mereka di Turki dulu, biar Wawan di sini gak dapat berita Idola Gua dulu," katanya tuh. <laughs> banget dan kita juga lihat komentar lain dari akun vianti 85 kalau nggak pulang bisa-bisa warga konoha dan berjamaah nih katanya tuh masya Allah menantikan banget idola kesayangan tentunya tiba di Indonesia dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah ungkapan spesial yang kita dapatkan masya Allah banget ya Leslar keluarga dan tim selalu singgah di hotel berbintang di negara turki luar biasa masya Allah Selalu sehat, selalu berkah, bahagia Pokoknya untuk idola kita Dan kita lihat di postingan ini Masih ya Kita menunggu hidupan vitamin manja Dari idola kita Mudah-mudahan saja dapat hidupan Yang sangat membahagiakan Untuk kita semua Saya tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bangun mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh